Baiklah bersama-sama selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Bomin akan selalu menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita merasa bahagia banget ya Semalam disuguhkan asupan vitamin yang begitu membahagiakan BBL L, Masya Allah banget ya Begitu lincah dan aktif banget nih persahabat ya Apalagi tentunya Papa Bilar Mengatakan bahwa BBL seperti ulat keket Aduh ada aja nih persahabat ya Kelakuan Papa B Masya Allah Tapi ini pembahagiakan sekali Karena BBL ini bisa joget juga nih persahabat ya Tetapi jogetnya ini luar biasa Mengikuti nada dan irama Aduh Masya Allah dan pasti yang heran lagi persahabat dia ya, untuk warga Konoha karena di dalam perut, waktu ketika masih BBL di dalam perutnya Bunda Lesti, itu emang sudah kalem persahabat ya Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus BBL, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun It's B30. Kita simak nih di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun dari 28 mengatakan Setidaknya dia joget sesuai nadanya tidak seperti bapaknya Aduh Masya Allah banget ya BBL mah emang pinter banget jogetnya aja sesuai nada dan irama Kita lihat juga jawaban komentar dari dia Serikan di Villa situ mengatakan hu solimin sekali anda Tapi emang bener sih katanya tuh <laughs> Ini bikin ngakak banget ya semuanya Memang setuju banget nih kalau BBL itu jogetnya sesuai nada. Sampai Bunda Leslie aja ngakak di persahabat ya. Kita selalu dibikin bahagia, kita selalu bangga kepada Leslar Family. Kemudian juga persahabat kita lihat. Gak nyangka banget ya, dulu BBL pernah trending di musik. Tepatnya di Twitter, sahabatnya musik trending di Twitter? Nggak salah nih, bayi pernah trending Twitter kategori musik. Katanya itu masya Allah. Ini komentarnya mengingatkan kita semuanya kepada BBL yang pernah trending. Tuh, di Twitter oh, luar biasa. BBL, anak yang sangat cerdas, anak yang sangat menggemaskan. Kita selalu dibikin bangga. Kemudian juga bersahabat, kita simak. Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Abang skor L. Kita bahagia banget tiap hari diberikan kejutan sama ayang Fatih dengan kelucuan, kepintaran, kecerdasannya makin hari ayang Fatih makin pinter, anak ajaib, masya Allah. Luar biasa banget ya, baby yang sampai dijuluki anak ajaib. Kita makin bangga banget. Kemudian juga kita simak di unggahan selanjutnya. Ini ada info mengenai polling online The Masked Carming Male Celebrities 2022. Rizky Billar masih berada di posisi nomor 2. Dengan perolehan voting 1.212 votes, sedangkan di nomor 1 masih diduduki oleh Rangga Azop. Dengan perolehan votingnya 1.321 votes, benar dikit banget perselabat ya. Terus semangat untuk warga Konoha buktikan kekompakan dan kesulitan kita nih untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Pilar terutama Papa Billar yang masuk di Demas Carming Male Celebrities 2022. Selanjutnya kita simak juga perkembangan ya. ada kabar juga dari Dangdut Academy Indonesia. Perhatikan di sebuah kabar ini babak 1550, babak hidup mati setelah terpilih 40 peserta dari babak final audisi maka akan diseleksi menjadi 20 peserta terbaik di babak fifty Persaingan di babak ini akan semakin ketat Dan hanya peserta terbaiklah yang mampu bertahan Tuh, bersahabat ya Jadi bakal ada acara babak fifty Mudah-mudahan idola kesayangan Lesti dan Bilar bisa tampil di acara Indosiar Tepatnya di acara dangdut Academy 5 babak 50, -50. Dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya. Selanjutnya, para sahabat kita simak juga di sini ada sebuah kamar yang sangat membanggakan ya, bukan hanya idolanya saja. Ternyata fan base-nya juga luar biasa mendapatkan tentunya endorse iklan Kodidin Wow, luar biasa banget, para sahabat ya. Patut kita banggakan. Alhamdulillah L2W tepatnya yang mendapatkan endorse iklan kodidin mudah-mudahan tentunya selalu sukses selalu lancar untuk fanbase yang selalu positif Amin kemudian juga persahabat kita mampir ke akun tiktoknya papa bilar ya perhatikan saat papa bilar mengunggah sebuah video ini sih video yang sangat amat lucu banget nih ya, sahabat ya kepala bbl sampai mau dimakan tuh dan ternyata untuk viewersnya ini sudah 20 jutaan kali ditonton, wow, ini luar biasa banyak persahabat. Dua hari yang lalu diunggah, Penontonnya sudah mencapai 20 juta kali. Ini suatu kebanggaan banget. Ini membuktikan juga bahwa idola kesayangan kita benar-benar banyak yang sayang, masya Allah. Kemudian kita simak juga Diunggah berikutnya. Hal ini dari Lesnar Metaverse Dan alhamdulillah persahabat ya. Kita juga mendapatkan kebahagiaan, ada tentunya kabar yang sangat membahagiakan sekali bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu sama-sama menjadi Raja dan Ratu. Papa Bilar ini sebagai The King dan Bunda Lesti sebagai The Queen. Wow, ini tentunya The King, The Queen kartunya sudah muncul, bersahabat ya. Kita semakin kagum dan bangga. Lesal meters semakin terdepan. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Tim kami sudah siap menjadi yang terdepan, membangun metaverse yang siap dikenalkan kepada Indonesia dan global. Jangan tunggu lagi. Ikuti Wittles Lies yang sedang berlangsung untuk support project Indonesia Go Global Link di bio Wow, luar biasa, persahabat ya. Akal tentunya mendunia, lesal Metaverse Kita selalu dibikin bangga banget nih Dan kita lihat juga, persahabat Dukungan pun tentunya didapatkan Dari Bapak Menteri Sandiaga Uno, persahabatnya Yang ikut tentunya Memberikan dorongan dan pastinya mendukung penuh banget yang untuk Leslar Metaverse Kita simak juga di kalimat yang diunggah Hai Leslarian, Leslar Metaverse kembali mendapatkan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno, semoga dukungan dari Bapak dapat menjadi dorongan Semangat bagi seluruh tim Leslar Metaverse dan juga para Leslarian di Indonesia Wah Masya Allah banget ya Makin dibikin bangga juga, ada dukungan yang penuh dari Bapak Sandiaga Uno. Ini keren banget. Dan apalagi perswabat, dia ya juga mendapatkan kejutan spesial dari Papa Bilar semalam yang menginfokan soal Cuan TV. Ini salah satu Project terbaru juga dari Leslar Metaverse. Jadi, kita selalu menunggu Gebrakan dan pastinya Kejutan-kejutan yang sangat wow Dari Lasal Metaverse kali ini Cuan TV akan memberikan Sesuatu yang berbeda nih Wow, luar biasa Kita selalu mendoakan yang terbaik Apapun proyeknya, mudah-mudahan lancar Sukses untuk Idola kesayangan kita Kemudian disimak juga Persahabat di umum SCTV SCTV persahabat ya Kemarin memposting sebuah Tentunya foto Apple. Ini pasangan artis persahabat ya, diantaranya ada idola kesayangan Lesti dan Bilar Dan ada sebuah kalimat pertanyaan nih, siapa couple yang paling kompak? Wow, kira-kira yang paling kompak siapa? Ya jelas dong yang paling kompak adalah Leslar Kita lihat di kalimat komentar dari Leslar Alfati, underscore FC mengatakan Leslar so pasti. Wow, Leslar! Leslar di kolom komentar banyak banget nama Leslar. Ini membuktikan juga bahwa kekompakan dari Leslar lovers terbukti semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kita ini. Dan pastinya kita juga masih menunggu cedokan hingga kabar-kabar baik berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana persapa, tetap stay tune ya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangi menjawabkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.